Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Cara buat channel youtube menggunakan hp Nah teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin belajar menjadi youtuber Dari nol sampai dengan menghasilkan uang Di channel ini kita akan belajar sama-sama Dan kita akan mulai dari pembahasan cara membuat channel youtube nya terlebih dahulu Oke kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung Bagaimana cara membuat channel yang baik di youtube Silahkan simak video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk membuat channel YouTube, sebetulnya kita bisa juga memanfaatkan aplikasi YouTube seperti ini. Tetapi, di sini saya lebih menyarankan membuat channel YouTube di browser handphone kita, dan di sini saya contohkan menggunakan browser Google Chrome seperti ini. Kemudian di sini langsung saja kita masuk ke halaman YouTube seperti ini. Oke, di sini jangan lupa teman-teman untuk mengatur halaman browsernya menjadi tampilan desktop seperti ini. Lalu kalau misalkan sudah terbuka seperti ini, kita masuk ke bagian akun email kita yang ada di sini. Kemudian di sini kita pilih buat channel. Nah, di langkah pertama ini kita masuk ke tahapan pembuatan nama channel. Nah, di sini teman-teman bisa membuat nama channel sesuai keinginan teman-teman sendiri, misalkan menggunakan nama sendiri ataupun sesuai topik yang akan dibahas di YouTube nantinya. Misalkan, teman-teman ingin membuat channel YouTube tentang olahraga. Nah, bisa juga membuat nama channelnya yang berbau olahraga seperti itu, teman-teman. Oke, kalau misalkan nama channel sudah ditentukan, di sini kita buat juga untuk nama sebutan channel kita. Nah, untuk sebutan ini, kita bisa samakan saja dengan nama channel tadi. Intinya, pada pembuatan nama channel ini, kita harus memasukkan sebutan yang belum pernah orang lain gunakan. Contohnya seperti ini: "Saya memasukkan sebutan seperti ini, ternyata sudah ada yang menggunakan." Nah, kalau misalkan terjadi hal seperti ini, di sini kita bisa menambahkan angka seperti ini. Oke, kalau misalkan nama channel dan sebutan sudah selesai kita buat, di sini langsung saja kita buat channel. nah teman-teman sampai di sini sebetulnya kita sudah bisa mengupload video ke YouTube tetapi di sini saya sarankan untuk mengedit channelnya terlebih dahulu agar nantinya lebih mudah ditemukan oleh orang lain nah di sini kita masuk ke strip 3 yang ada di pojok kiri ini dan di sini kita pilih video anda Nah, nantinya kita akan diarahkan ke halaman studio YouTube seperti ini. Dan di sini kita pilih lanjutkan. Nah, teman-teman, untuk penguploadan video YouTube, di sini saya lebih nyaman menggunakan studio YouTube ini. Kenapa? Karena di studio YouTube ini, saya lebih mudah untuk mengedit video yang akan diupload, teman-teman, supaya lebih mudah ditemukan oleh orang lain. Nah oke teman-teman karena di sini saya belum memiliki video untuk disetting. Pada tahap ini kita setting dulu branding untuk channel YouTube kita agar terlihat lebih menarik. Oke di sini saya atur landscape dulu untuk tampilan videonya supaya teman-teman bisa lebih jelas melihatnya. Nah di sini teman-teman fokus ke halaman kiri video ini. Kemudian di sini teman-teman masuk pada penyesuaian channel yang ini. Oke di penyesuaian channel ini teman-teman masuk pada info dasar Nah, nantinya kalau misalkan teman-teman ingin mengedit nama channel atau mengedit nama sebutan, bisa dilakukan pada info dasar ini. Tetapi, saya sarankan jangan terlalu sering untuk mengedit nama channel karena nantinya itu akan merusak pencarian dari channel YouTube kita. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan deskripsi dari channel teman-teman. Apa sih pentingnya deskripsi untuk channel YouTube? Contohnya seperti ini. Nah bagian deskripsi ini berperan juga untuk mendongkrak hasil pencarian dari channel kita teman-teman Jadi silahkan teman-teman masukkan saja deskripsi yang sesuai dengan channel teman-teman Oke, selanjutnya kalau misalkan bagian info dasar sudah selesai kita buat, di sini kita langsung masuk pada bagian branding. Nah, pada bagian branding ini ada tiga komponen yang harus kita isi: pertama, foto, kemudian gambar banner, lalu watermark video. Nah, dari ketiga ini, apa sih perbedaannya? Oke, kita jelaskan di sini satu persatu. Pertama, foto terlebih dahulu. Nah, untuk foto di sini, ini contohnya, teman-teman. Jadi, nanti fotonya bisa teman-teman upload di sini. Kemudian, untuk gambar banner itu yang seperti apa sih? Nah, untuk gambar banner itu sendiri, contohnya seperti ini, teman-teman. Lalu, untuk watermark video juga, ini contohnya. Jadi, watermark video itu logo yang nantinya ada pada video yang kita upload. Nah, ini contohnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada bagian pengaturan yang ada di bawah ini. Di sini, kita masuk lagi pada bagian channel. Nah, pada info dasar ini, kita atur dulu untuk domisili negara kita. Kita langsung saja di sini, pilih Indonesia. Lalu, kita juga harus memasukkan kata kunci. Kata kunci untuk apa? Kata kunci untuk pencarian nantinya. Jadi, channel kita itu akan membahas video tentang apa. Contohnya, di sini saya akan membuat video tentang tutorial, dan untuk kata kuncinya nanti dipisahkan dengan tanda koma. Jadi, seperti ini cara penulisannya. Kita berikan tanda koma di sini, kemudian setelah itu kita pilih enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu langsung saja kita pilih simpan. Oke sampai di sini kita sudah selesai membuat channel YouTube kita dan pada video selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara dan video ke YouTube agar banyak yang menonton. Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.